heboh jering ditahan, maka dari itu karena nama jering ramai diperbincangkan sang istri Nora Alexandra pun tak luput jadi perbincangan Nora yang berprofesi sebagai model itu memang eksis di sosial media dan kerap membagikan aktivitasnya berikut ini kecantikan sekarang tanpa suami Nora, wanita berwajah bule yang dinikahi jering pada tanggal 5 Oktober tahun 2019 ini memang aktif banget di instagram ia kerap membagikan potret selfienya dalam berbagai pose. Unggahannya pun selalu mendapatkan ribuan dari pengikutnya di Instagram. Begini saat Nora Alexandra berolahraga. Pantas saja ia terlihat selalu bugar. Kiang hari pesona istri dari drummer band SID ini juga makin terpancar sebagai model. Nora juga kerap dapat endorsean dari produk-produk Nora juga kerap membagikan foto-fotonya dalam pose yang kocak Itu lampu dipakai buat topi Itulah cantiknya Nora Alexandra Sukses terus karir dan kehidupannya yang bawa